Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian Sobat Desa semuanya Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezeki Kemudian dibudahkan dalam segala urusan Oke baik Sobat Desa, kali ini kita akan share soal bantuan-bantuan pemerintah Yang telah disalurkan oleh pemerintah tahun 2021 selama pandemi COVID-19 pembatasan mobilitas memukul ekonomi masyarakat maka pemerintah mengucurkan lebih banyak bantuan sosial Ya, seperti apa bantuan yang telah dikucurkan pemerintah program keluarga harapan kartu sembako diskon listrik subsidi gaji bantuan produktif usaha mikro bantuan sosial tunai BLT dana desa dan program kartu prakerja terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Plaster perlindungan sosial atau Perlinsos dirancang untuk menjaga masyarakat dapat terus memenuhi kebutuhan dasar di tengah pandemi. Realisasi pemulihan ekonomi nasional sektor perlindungan sosial per 8 Oktober 2021 ya kartu sembako sebanyak 17,2 juta KPM, bantuan PKL sebanyak 26,295 usaha, subsidi listrik sebanyak 60,1 juta penerima. Bansos beras 28,8 juta KPM kemudian PKH sebanyak 10 juta KPM BST sebanyak 9,9 juta KPM kemudian BLT DD 5,65 62 juta KPM kartu prakerja 5,9 juta orang dan kuota internet sebanyak 36,1 juta penerima Ini data bersumber dari Kementerian Keuangan Sobat desa, sudah terima bantuan yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar Sementara alokasi anggaran pembelian ekonomi nasional Per September 2021 Di bidang kesehatan Sebesar 214,96 triliun Perlindungan sosial Sebanyak 186,64 triliun Dukungan UMKM dan korporasi Sebesar 162,40 triliun Program prioritas Sebanyak 117,94 triliun Kemudian insentif usaha sebanyak 62,83 triliun. Terima kasih sahabat desa telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.